Halo yang beli Neda Pes Rp 50.000 Peng cukup tiga hari nah Syukur-syukur pengidang satu minggu Beli yang beli setahun ngidang Ih, agak cancang lah <tuk> Eh Hemat baik misi Jege guleng Agak dong beli apa uh, pilih itu Rp 50.000 dulu Ger beli yang tiang kalender tahun 2018 Gairan